Hei yo, what up geng, balik lagi di channel gua Detektif Slot ya, si penyelidik Slot Gacor hari ini Oke, ini hari gue bawa modal di 285 ribu guys ya, di bettingan 4 ribu, ya, langsung saja kita gas ke, ke TKP-nya Ya, di spin turbo 10 kali Oke, dia edisi Slot Gacor hari ini ya Ih anjir Wih, anjir Gila, langsung dikasih skacer 4 nih guys ya, ini baru gua mau pemanasan coy Ini padahal gua baru mau pemanasan ya, gue mau panasin di mesinnya ya belum masuk ke pola sudah dikasih schedule 4 ini guys ya, anjir, wih, perkaliannya cuy, ini dari tadi banjir banget cuy perkaliannya ini jangan-jangan ini petanda jackpot guys ya, ini jangan-jangan petanda gua bawa pulang jutaan rupiah nih ya Wah, gila-gila-gila-gila-gila, gue belum masuk ke pola cuy ya, ini masih pemanasan ya, anjir lah Oke, dikasih 140 ribu, cuman-cuman ya, oke nggak apa-apa perlahan kita kumpulkan ya, kita kumpul-kumpulkan ya duitnya ya. Oke, ini kakeknya, kakeknya kayaknya moodnya hari ini lagi, lagi bagus, guys ya. mood kakeknya kayaknya lagi lagi bagus hari ini. Oke, di sini gua mau ingatkan ke kalian semua kalau gua masih setia ya. Gua masih stay bersama Retro 777 guys. Situs itu paling gacor dan terpercaya guys. Jadi kalau kalian mau mau join silakan join ya kalau bingung cari situs mas situs yang gacor, situs yang paling Mantul ya ini gue rekomendasikan buat kalian semua ke Retro 777 aja guys ya join bareng gua bareng gua juga profit bareng gua juga cuan ya guys ya oke okay. Oke okay, di sini kita dikasih nice 72.000 guys ya Oke okay, ini situs emang the best ya, ya kalian lihat aja sendiri masih pemanasan pemanasan aja dikasih kayak ginian guys ya apalagi kalau udah masuk ke pola-pola nih gua oke okay. Ya karena kebetulan gue juga mainnya di situs ini, ya kalian join di sini, gue juga sering update ya kan? Hm. Gue sering update video gue, kalian bisa ikutin pola yang selalu gue sajikan buat kalian semua ya. Oke, ada satu lagi nih guys ya, gue punya grup telegram ya. Di grup telegram ini juga langsung diadminkan oleh Retro 777 guys ya. Jadi di sana juga ada update pola satu kali 24 jam ya, dan juga ada informasi, informasi jam berapanya gacor jadi kalian semua langsung gaskan join ke grupnya ya jangan sampai kelewatan informasi-informasi penting dari Retro 777 guys ya atau informasi penting dari gue guys Oke di sini sketser gratis gratisnya dikasih rp guys. Wah gila ini mantap banget sih coy ya sketser gratis cuman-cuman dikasih 400000 Wah mantap sih ini <tuh> Oke ini gua mau langsung masuk ke pola aja guys ya karena kayaknya memang udah panas nih mesinnya ya ini gue coba onkan kan ke DC-nya coba manualin dulu guys ya. ini ini gua udah mulai-mulai start masuk ke pola ini guys ya oke ini di, di manual pertama langsung coba ke manual kedua oke belum ada ya belum ada ya ini ke, ke, ke, ke manual ketiga nih ya oke belum dikasih nih manual keempat belum juga dikasih ya oke enggak apa, apa ini coba buat off kan DC nya kita langsung mainkan ke spin chopak 10 kali ya <tuh> oke okay. Oh ya yeah, buat kalian semua yang sudah non lagi nonton ya thank you banget buat kalian semua sudah klik video ini jangan lupa dibantu like dibantu komen dibantu share ke teman-temannya sekiranya penggila sloter kayak gua juga guys ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari detektif atau dari gua guys ya kenapa ya seperti yang gue bilang tadi gua selalu aktif bagi-bagi pola guys aku ya. selalu aktif ya update update video gua ya ya Udah banyak banget support buat kalian semua ya Udah banyak banget Satu dari grup telegram ya, ya Di mana grup telegram ini juga ada kasih pola-pola Sama jam-jam gacor guys ya. ya Terus yang kedua nah, Kalian bisa dapat pola dari gue juga guys ya Dan cenderung di sini pakai uh, pola rakitan gue sendiri guys ya. Atau pola racikan gue sendiri ya Nah ya, Jadi begitu guys ya udah banyak banget ini ya Oh iya dan satu lagi nih nih ya Gue mau tambahin ya Gue mau tambahin uh, supportnya untuk kalian semua apa itu ya ini tips and ya kali ini tips and ya tips and tricknya apa ya ini kalau kalian sudah profit guys ya Kalau sudah profit budaya kan langsung tarik dana guys kenapa uh, Menurut gua guys ya hasil dari pengalaman gua bermain guys ya kalau sudah profit itu cenderung bisa disedot juga guys ya Jadi gue sarankan buat kalian semua langsung lakukan tarik dana amankan kemenangan kalian guys ya, ya Setidaknya kalau mau main lagi ya tinggalkan sedikit saldo buat putar-putar lagi guys ya Ya di sisi lain juga kemenangan kalian kan sudah aman di ATM ya Nah atau bila perlu kalau kalian masih mau main daftar akun baru ya daftar akun baru kenapa Takutnya akun kalian itu terdeteksi kemenangannya jadi akun kalian bisa disodok lagi ya Walaupun kalian sudah tinggalkan sedikit saldo ya atau walaupun sudah WD ya Akun kalian bisa terdeteksi kemenangan jadi langsung lakukan tarik dan eh maksudnya daftar akun baru aja guys ya <tuh> Nah itu trik dan tipsnya dari gue itu ya Nah, jadi karena di sisi lain juga daftar akun baru itu gratis, ya, gak, ngadep, gak ada potongan apapun. Jadi kalian bisa terapkan trik ini buat, uh, ke kalian. Uh, di setiap permainan kalian lah. Wih, anjur kali 52, gak disantolin ya. Dan harusnya nyantolnya di sini, coy. ya Tambah ditambah ribu ya, memang ini kakek kebiasaan ya. Kebiasaan banget dari dulunya ini ya. Kadang bikin jengkel yang begini nih. Kalau gak kecepatan, kadang suka uh, terlambat ya, gitu ya. Ini kakek memang enaknya diapain nih. oke okay. tadi udah dikasih sketser gratis ya ini belum ada ini belum ada tanda-tanda ini -tanda, guys ya Oh sudah ada ya tadi tandanya sketser gratis itu ya itu pada di pemanasan ya oke okay, nggak apa-apa. langsung kita uh, kita kita optimis aja ya jangan pesimis ya Aduh bersin gue coy maaf Oke okay, ini kesepin cepat 10 kali Oh ya buat, buat kalian yang mau catat polanya silahkan nggak mau juga nggak apa-apa ya Garis ada sistem pemaksaan di video ini tapi buat kalian yang mau catat silahkan disediakan kertas atau pulpennya atau gimana pun cara kalian mencatat polanya terserah kalian ya Nah jadi kalian bisa catat polanya jangan di skip-skip khawatirnya kalian kelewatan satu pola jadi polanya tidak bekerja dengan baik ya Oke okay, ini ada ada Oh gila dikasih lagi sketchernya cuy kok kaget gue coy ini dulur tugasnya. ya oke okay. dan tadi pemanasan dikasih skecer yang ini masuk pola dikasih skecer lagi di sini juga dikasih skecer empat deh. ya di dalamnya dikasih skecer empat dan nah. dapat 5 tambahan spin gratis lagi Wah gila sih ini Wah gila-gila gila ini 18 spin ini ya Waduh bisa dikasih apa nih tapi kalau tambahan spin kayak gini kalau di skip semua mah sama aja bohong ya tapi jangan sampai lah jangan sampai ya kayak ya harus harus tetap begitulah Maksudnya sudah udah mantap ya udah mantap banget ya dikasih schedule gratis langsung dalamnya dikasih lagi empat cuy ya Wah oh, gila sih kini yang satu ini bener-bener bisa kasih jutaan rupiah guys ya Wah gila-gila memang oke tambornya udah cantik mantap ya 14.000 dikali 12, oke okay, dikasih naik nice 168.000 coy. Waduh. <tuh> Wah kemenangan kita udah ini ya, kemenangan kita udah 300.000 ribuan nih. Profit nih coy ya, ini hitungannya udah profit banget nih ya. schedule gratis itu profit, ingat ya. schedule gratis itu profit. Jadi dikasih berapapun itu hitungannya profit. Jadi kena syukurin ya. Oke, okay. dua spin terakhir ini, ya. apa nih? Satu spin terakhir last pinnya konekin. Waduh, 18 pin ya, 18 18 pin cuma dikasih 369, tapi nggak apa-apa, ingat disyukurin ya. Oke, okay, ini habisin pola gue malah suncel, ya takut disedot nih guys. Oke, okay. ayo dong, ayo dong, dong, dong, last pin ini dong kasih yang terbaik kakek. Okelah, okay gak ada lagi. Thank you banget semua sudah nonton. Mudah-mudahan mudah Rezeki Besar selalu mendampingi kalian. Sekian orang TKP hari ini. Adios.